beserta kepada semua umat dia dan orang-orang yang dok menetar tak setrimo ajaran Allah ajaran Nabi maka Allah gayak kepada Nabi hey Muhammad mung gayak lagu ni sudah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ تَعْمَلُونَ Ayat 91 sampai 93 Akhir surah 6 Katakanlah wahai Muhammad Nota kaki 1, 2, 8, 9 Iaitunya setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal hari kiamat dan perkara-perkara yang berlaku sebelum dan sesudahnya. Lalu diperintahkan supaya Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum kafir musyrik. Yang menentangnya sebagaimana yang tersebut di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Semoga mereka insaf. Ini adalah dia panggil think tight. Surah dan kesuh hubungi dengan dakwah dan seruai Nabi <tuh> Yang Allah Ta'ala cerita belum pada ini hubungnya dengan Ha-ha hari, hari kiamat Bermula daripada ha Timurnya Nata daripada bombing Yang mari seru manusia Keadaan manusia yang rusak Punuh Banyak maksiat dan banyaknya buat Kerusok di atas muka bombing Maka akhir sekali Sumpah dengan nak peser kepada semua umat dia. Dan orang-orang yang dok menetel tak seterimu ajarin Allah ajarin Nabi. Maka Allah raya kepada Nabi. Hey Muhammad, mung raya lagu ni sudah. Nak serup lah. Nak rekah lah. Aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah Tuhan bagi negeri Mekah ini. Yang telah menjadikannya suci lagi dihormati. Sebab Nabi kecek kepada orang-orang mekah pada waktu itu, pada permulaan Islam, Nabi duduk mekah waya' kepada orang mekah. Aku diperintah supaya beribadah kepada Tuhan yang apa ni mengharamkan bomi mekah ni. Yaitunya dinamakan Tanuhare, Tuheka Amboh, Tuhe yang membuat kamu, yang mencipta kamu heh manusia semua, ha, begitulah. Japa tu? Yang menjadikan suci lagi dihormati, yaitunya Bumi Mekah. Ya ni Allah Taala menjadikan negeri Mekah al Makkah al Makkah negeri yang wajib dipelihara kehormatnya daripada pertumpah darah. ...kezalimi dan segala perkara yang dilarang. Sehingga dalam apa? Dalam tafsir, oi kata nyu inna ni Rasulullah s.a.w. sabda dari dalam satu hadis. Inna hadzal balada haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal-ard fa huwa haramun bi hurmati ila yawm qiyamah Sesungguhnya negeri ni yaitunya nya negeri Mekah Allah Taala mengharamkannya daripada segala perkara yang tak baik nak pergi bunuh nak pergi apa ni buat perkara-perkara yang uh, tidak di, di apa ni tidak diperintah ataupun tidak disukai oleh Allah Taala sejak daripada bila tu hari mula-mula Allah Taala buat langit-langit dan bumi maka dia bumi tu adalah haris segala-galanya siapa nak gi tikek nak gi baloh nak gi pecuri ha tu sebab tu dosa besar bagi orang-orang yang duduk di dalam tanah haram maknanya kawasan tanah haram Mekah ni duduk gi pecuri lagi duduk gi gocoh baloh pakai ha tu dosa dosa besar siapakah hari kiamat يَلْتَ... La ke apa? Eh, apa Nabi katanya Tidak boleh di, di, dipatahkan Pokok-pokok kayu Masa dia buat haji wa umrah tu Ingat molek Jangan hidup dia buat Dengan tangi kita tu Dok gi repih, kayu. Apa tah lagi dok curi barang orang. Dok gi buku goto buku gani banyak. Ni Tuhan raya. Apa ni nabi raya katanya? Siapa ke? Ka? Buru menate. Lasat. Dan bombing tahun har pun tak boleh juga. Dan apa? Dok gi ambil barang-barang orang jatuh dengan kita. Ambil pakai bubuh dalam poket kita selalu dah. Jadi hak kita ni tak boleh. Kecuali untuk kita perakat. Sebab tu di tepi Masjid Harim Mekoh ni dia ada tempat untuk kita pergi atas barai. Kalau dia kita temung barai tu, barai ni, barai ni kita pergi atas situ. Patut tu tak? Kan? Siapa tahu katanya barai dia hilang? Cuba kita tengok. Ada kedok barai dia situ. Kalau dia ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Bermaknanya barai hilang, orang ambil dah. Apa-apa tak lagi? Duk pergi curi selipar orang okay. uh, Duk seluk poket orang okay. Masya Allah Dia Mekah ni Ada belakang Tuk rubat Orang okay. nak pergi curi pun ada Niyak tak baik pun ada Sengah-sengah orang -seng Pasang ni tak baik dia Nak pergi genyi-genyi Orang okay. tina Dah dia tahu katanya orang okay. Duk merok-merok-merok ni Dia ya, cair Cuai okat Duk pergi buat benda-benda tak mahalik Ha ni adalah hak Nabi raya jelah-jelah di dalam hadis dan Allah Ta'ala raya di dalam Qur'an hubungi dengan negeri Mekah. Dan yang menguasai segala-galanya. Maknanya, aku ni sebagai seorang hamba, hei manusia, yaitunya aku di sini mak maksudnya Nabi lah. Sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuhai yang kuasa semua tiap-tiap perkara. -tiap dan aku diperintah supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya Wa umirtu an akuna minal muslimin sebab tu ayat ni dia tak habis lagi perayuk dia dia sambung dengan ayat lepas pada tu wa an atluwal qur'an sebab tu bila kita dengar daripada qari-qari yang dia peha maksud baca ayat dia tak berhenti di di apa? Di ayat tu Sengah-sengah kari Dia tak berhenti di ayat 91 Dia sambung lagi Walaupun Boleh berhenti dan moleknya berhenti Di akhir ayat Tapi maksud dia ya tak habis Maknanya perayuk Khawamai yang mecuk Sebab tu Sengah-sengah kari Dia bacanya Wa umirtu an akuna minal muslimina Wa an atluwal quran Tengok. Wa an atluwal quran Duduk di ayat 92 Warah dan supaya aku sentiasa membaca al-Quran. Tu juga nabi nak royak kepada orang ramai katanya, aku diperintah supaya selalunya baca Quran. Pas nabi baca Quran ni, nabi kena mengajar kepada sahabat. Setiap kali ayat-ayat baru mari, nabi mengajar baca, sahabat pakak tidur. Baca, tidur. Tekah duduk di negeri Mekoh Nak tidur ramai-ramai tepat beri pung rama-rama payah nak cari nabi jumpa dengan sahabat-sahabat hak rapat-rapat hak hak rajin ngap Al-Quran tu hak tu dah nabi baca baca sahabat-sahabat pun ikut ikut ikut ikut ikut ikut patu puak ni lah yang dok gi ngajar dok gi sapa pula kepada sahabat-sahabat lain tapi di Madinah alhamdulillah boleh katakan okay, nabi baca ramai dikalangan sahabat pakak ikut pacuba kita gambar dah eh. Kera'a tak ada tangi. Kera'a tak ada sebuah lagu ni. Mengapa muluk ke muluk? Allah. Sudyod, sahabat. Ingat kera'a daripada muluk Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, buat dia gambar. Seolah-olah dia gama di dalam otak dia. Katanya ayat tu, baca lagu tu, duduk situ. Surah lain, ayat yang sama juga. Tapi, hak ni surah lain, hak ni surah ni ning gambar kau tanya orang yang ngapa al masya-Allah. Setara duduk depan kita pegang Quran gerang-gerang-gerang kadang-kadang balik lagi baca. Ha nah, ni Quran duduk depan kita dah. Sebab tu jangan jangan takabur dengan Quran dan eh. jangan riyak atas. Hai mudah yang ngapa? Jangan. Jangan jangan. Jangan sebut lagu tu sama sekali. Walaupun kita orang cerdik, orang bijak, orang pandang secara mana pun Jangan sebut sama sekali katanya Quran ni mudah sungguh tuhan raya katanya walaqad yassarnal qur'ana lizikra fa mim mudakkir sesungguhnya kami memberi kemudahan untuk apa baca quran ingat quran untuk ul quran Quran ni mudah baca dia tak serupa dengan hadis kita ingat quran dengan kita ingat hadith. yung hadith lagi sebab hadith ni perkataan nabi tapi qura'an adalah perkataan Allah. Allah Taala wui mudah kita ingat kita ngapa? Tuhan tanya, "Fahal mim mudzakir?" Ada kedok orang nak sungguh nak gali, nak faham, nak reti, nak amal. Ada dak? Tapi bagi kita yang kita ngapa qura'an walaupun Allah Taala wui mudah. Terutamanya orang-orang Arab. Ya sebab qura'an bahasa Arab dah. Tu pun bukan semua orang Arab ingat qura'an dah. Dia lain-lain ya ingat Tapi Kroen payah bagi orang Arak Walaupun dia paham makna yani. Alhamdulillah Ni sebab tu Kroen ni tuhai wikho Kepada orang yang Allah Ta'ala pilih Allah Ta'ala pilih Siapa yang tuhai nak buka Pitu hati dia Wimudah ngapa? Saya dah tengok Dalam setengah-setengah kitab ada. Iaitunya, orang buki Arak Budok buki Arak Dia ngapa Kroen ni? Semuka tujuh minit setengah. Bukan baca Al-Quran tak? Ngapak quran tujuh minit setengah. Ingat semuka. Masya Allah. Kuasa heria dengan kebolehan yang ada pada budak tu. Ya, orang okay, buka harap. Apa-apa cepat ditemua gitu dia ngapak ingat siapa kau. Bila katuk Al-Quran tu dia baca. Mengikut Bapak dia ngapak saat ni tujuh minit setengah. Kita baca lagi Semuka dua muka Masya Allah Baca tu Bukan apa ingat tak Sebab tu Klik kepada ayat ni semula Iaitunya Kita Turut Nabi lah Nabi diperitah Supaya Baca Kro'el Maka kita sebagai umat ni pun Kena baca lah Kro'el Lepas tu orang tak pandai baca Kro'el ke mana Aku mana orang yang tak pandai baca Kro'el Tengok eh tak pandai. Saya nak songser ni. Nak senap senun katanya, walaupun umur banyak umur sikit, tina jatuh duduklah mana-mana pun, marilah kita pakak mengaji qira'ah. Kenapa ayat no, ya tu? Tak ada nak tamnik, tak ada nak du'thuk bagi orang yang tak pandai qira'ah umur banyak dah puluh qira'ah tak pandai baca lagi. Dak dak dak dak dak. Tak ada nak cai peryog nan. Tapi nak ayat katanya, marilah kita pakai ngaji Kro'el. Walaupun ngalih botol pun, ngajilah. Ngaji, kong ngaji. Lepas tu, nak minta ngaji sokmo baca sokmo, Duk ngak Kro'el sokmo. mu. Walaupun telur-telur kita baca. Lama-lama dia boleh sendiri. Lama-lama Allah dia boleh sendiri. Tapi jangan duk berasa katanya, ah oh, kawet ngaji dah. Lama mana ngaji? Sebulan sekali. Ah, tu jauh tu. Lama dua tu. Sebulan sekali ngajilah nanak hari baca nanak hari lepas tu semua orang nak boleh baca betul dia ya, tongpankan antukbang to pitbang lagu tu kena retik tak kena retik kena retik tak kena retik tepat panjil dia baca pandok tepat panjil tepat tebal baca nipi nak boleh baca fasih ni, masya Allah tongpan gogak gogak gogak gogek gogek gogek gogak gogak gogak barulah baca kena lepas tu, kita ngaji kera'i pula kena berguru Kena musyafah Musyafah artinya kena bermuluk Daripada muluk Kemuluk Tak boleh ngaji kera'a itu en. Kena berguru Guru pula yang kita kena pilih Guru yang betul baca'a dia Dia betul kita sejak daripada Kita ngaji mula-mula lagi Dia betul lalu Hak ni a, hak ni ba, hak ni ta, hak ni tha ha, Bukis sa, da, alih A, ba, ta, sa Sa tak kena lalu Kita jelel Lidoh bukan nadi gigi atas dah supaya ngah gitu bila guru sebut nno anak murid pun insyaAllah sebut sebok no. guru fasah anak murid pun insyaAllah Allah fasah ani ha belajar kau eh lagi faham ni tada fa in li nafsi Allah ayat lagi sesiapa yang menurut petunjuk Al Quran dan beramal dengan yang maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri ayat-ayat pasal -ayat ini, ini banyak di dalam al-quran ada dalam beberapa ayat tada, fa man yata fa inna ma yahtadi li nafsi dalam suratul ankabut akhir suratul ankabut wa mal jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. siapa yang mujahadah siapa yang sungguh maka orang itu adalah Paedah sungguh dia kembali kepada diri dia sendiri. Dalam surah Luqman pun ada juga jenis-jenis pesan ini. Allah Ta'ala nak beri semangat kepada kita semua supaya kita ni pakat-pakat minta hidayah daripada Allah melalui apa tu? Melalui KRO'el. Sebab tu orang apabila dia baca KRO'el, dia reti Insya Allah orang tu dapat hidayah. Tapi belum tentu lagi, minta maaf ni. Belum tentu lagi orang yang baca Kro'el hari-hari-hari hari nak dapat hidayah. Sebab apa? Ya sekadar baca, ya tak reti. Tapi tu pun boleh pahlawan banyak dah insyaAllah Allah ta'ala jaga hidup dia daripada nak pergi jatuh dalam maksiat, nak pergi buat dosa besar ataupun nak pergi syirik. Tapi belum tentu lagi orang duduk baca Kro'el tu nak dapat hidayah. Sebab dapat hidayah ni, ya kena reti. Ya kena reti, kena pehe, kena ngaji. Orang yang ngajar pun kena beramanah. Ngajar wujud jadi jendela apa yang ada di dalam quran supaya orang terima quran daripada dia tu insyaallah dapat pemahaman yang betul yang jernih dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tengok masa tak payah bulan. Saya dah janji kemarin lagi nak berhabis surah annaml. Tak habis juga. Nah. Kita kok hagi dah. Hari ni hari khamis. Lepas tu esok jemaat kita baca hadis, tengok hari satu hari ahak ni. Kalau dia tak ada uzur ke apa, kita perhabis surah An-Namli. Untuk sebagai paedah kepada kita semua dan insyaAllah akan mendapat hidayah daripada Al-Quranul Karim. Wallahu'alaikum wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.